Wah, oh, siapa nih? Ayo, apa yang belum kejawab tadi? Ya, eh, dia yang bisa menjelaskan semuanya. <laughs> <Wah>. <laughs> Halo. Apa, teori konspirasi Halo. itu berawal dari bahasa Yunani ya. Ya, oke. Itu biasa dipakai waktu sejarah Spartacus. Menjadi seorang gladiator yang menentang... Uh, absolutisme pemerintahan pada era Italia atau Julius Caesar. Hmm. Yeah. Justru konspirasi itu terjadi sebenarnya karena kepentingan untuk kekuasaan. Kata-kata konspirasi itu menjurutkan kepada sebuah hal negatif, menggulingkan dan juga bisa ada kata-kata hal untuk kepentingan sendiri ataupun golongan tertentu. Itu biasa dipakai waktu Italia awal-awal Italia Italia. Anda berteori politik tuh pala hal ahli pemikir ataupun penasihat-penasihat hmm. penasihat utama di kerajaan dulu, waktu Julius Caesar di Italia, itu memang teori konspirasi itu dipakai untuk menjatuhkan peradaban. gitu. Jadi teori konspirasi itu sekarang sudah mulai menjalur dan mendunia, dibalut oleh peradaban yang modern, itu menjadi tetap tujuan visi dan utama dari teori konspirasi adalah mementingkan kepentingan dari pribadi, bahkan mengalahkan kepentingan golongan, ataupun Kepentingan golongan tertentu yang minoritas mengalahkan kepentingan pada mayoritas pada umumnya. Gitu. Itu teori umum secara Jenderal tentang teori konspirasi. Nah, Jadi maksudnya teori konspirasi? Aku punya pertanyaan, Kak. Ya. Jadi teori konspirasi? Nama aku Engie, aku 19 tahun, aku asalnya dari Jakarta. Uh, aku penganut teori uh, ayam itu duluan daripada telur. Uh, aku punya pertanyaan, jadi maksudnya teori konspirasi itu dibuat sebenarnya hanya untuk mementingkan golongan tertentu dan sebenarnya itu enggak ada? Pertanyaannya adalah, apa pertanyaannya? Secara mendalam apa? Kalau apa ayam duluan Jadi ayam atau telur yang lebih dulu ada? Ayam Kenapa pertimbangannya bisa ayam? Karena menurut aku yang diciptakan duluan itu adalah binatang. Lijon berarti duluan. Dah, <laughs> keadaan yang lain apa? Ada kelas-kelas yang lain? Ayam si ayam. Kelas yang lain, Pak. Ya, ayam. Yang lain apa? Ayam. Jawabannya apa? Ayam, ayam, ayam Bang. Sama. Teorinya binatang duluan, baru dia kawin ada telur. Nah, gitu. betul, ya, gitu, Bang. betul, ya. Yang lain? Yang dua, nih apa nih? Yang... Ba Ini bak. pro player semua <laughs> Apa? bingung mau pecah, kepala lain mau pecah, udah pusing aku Yalah, ayam apa -apa, bang, tapi... ayam, ayam. ayam daripada tidak menjawab kan tidak ada pilihan, lebih baik kita kayak, jawab kayak dosen penguji anjing ayam atau telur? Ayam. Jadi, ayam. saya ayam. biar beda, biar saya telur satu telur, ya. tiga ayam kalau kita menyukai seseorang itu pasti yang kita tanya adalah apa yang kita lihat kemudian baru kita bisa menyimpulkan ya seorang ilmuwan dari Hungaria Seorang ilmuwan dari Hungaria, Albertus Georgiano Trezpanre, siapa lagi? Itu? itu pernah berkata kepada rekanannya seorang kontraktor dari Jati Bening Haji Sodikin bahwa bahwa kehidup ini bahwa teori ini, bahwa ayam dengan telur, kenapa bisa ada telur? Pasti ada ayam yang bertelur, tapi Tetap, telur itu adalah terbuat ya, ya. dari ayam karena ya. tidak ada telur tanpa ada ayam dan tanpa ada ayam sebelum jadi telur. Oh. Proses kalau telur itu adalah prosesinya, embrio yang kemudian eh, digabungkan dari setelah eh, ada hubungan antara dua ayam yang berbeda jenis. Ini menghasilkan satu telur, tidak ada hubungan dengan telur dulu atau ayam dulu? Yang jelas yang benar adalah ayam terlebih dahulu. Bukan karena ayam yang terciptakan, bukan. Tapi karena ayam itu memang spesies sebelumnya itu adalah Genetika Alpreado Transesqu. Itu bahasa dari biologinya. Yang artinya adalah hewan unggas yang dapat dipelihara di tengah-tengah pemukiman gitu. Jadi lebih dulu ayam daripada telur. Karena kenapa konteksnya ayam memang bertelur. Ada telur yang ada, ya, Tidak ada pernah telur yang berayam. Jadi ayam yang bertelur. Ya. ya Duh, apa Ada, ini, apa apa, Jay, apa, Jay? ada, ada satu apa? pertanyaan nih bang. mau nanya mau nanya ya. Sebutkan nama, uh, nama. Nama umur. Nama saya saya Herli Umurnya? <laughs> umur 25 uh, Pekerjaan? Uh, <laughs> <laughs> Pro, player, player. Nih, ntar dah. <laughs> Pro player PUBG Mobile okay. Aku nah. ada mau, na mau nanya nih bang Jangan-jangan hmm. uh, telur duluan Kenapa aku bisa bilang telur duluan Jangan-jangan ini dari dinosaurus Dia tuh uh, berhubungan sama atau bersama burung gitu loh Burung terus mereka bertelur Jadilah ayam jadi bulu-bulu yang di ayam itu dari burung. Iya kan? Dia bertelur tuh. Dia berevolusi nih. Hubungan antara dua makhluk. Masuk akal Sebelum sebelum dilanjutkan, maaf. Anda udah tes urin belum? Tes urin di... Ya, maksudnya masih ada ini kan. Apa awaknya. Itu masuk akal loh. Evolusi. Berpendapat boleh. Kita ini oh. adalah sebagai generasi penikmat kemerdekaan. Ingat, kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan. <tose> Duh, eh dosen udah gua hire dosen gua ini dosen kontir itu. Co. Iya, cok, asal iya, kematiu. Ye kan. Jadi iya, kan? enggak ya. <tose> mungkin bisa. Jadi ya, Burung itu berbeda dengan ayam. Salah satu satunya burung itu yang bisa berkomunikasi dari semua hewan unggas yang ada adalah itik. Ya terbukti ada burung yang bisa masuk ke itik. Itu ada, itu sama satu Adik, oh, okay. Udah serius. serius. Jadi sebenarnya. Burung yang bisa masuk ke itik itu hanya burung. Iki berarti yo ke dalam. <tis> <tis> burung masuk <ke> itik ada kali <tis> <tis> ya. Yang lain belum ada. Aduh. <tis> Relasi, ya. Bapak mau minum dulu ya. <tis> Terus ya. Lanjutin ya. Ini kayaknya Geraldi. Hah? pergi ke Geraldi? Ini Bali lu tau banget lo. lokasinya Anjing di Bali. Iya ya kan. Gimana teori konspirasinya? Oke okay ya. <tis> Oh oke, okay, benar-benar. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Gua aja gak tahu dia ngomong apaan, Meti. Kan bikin dong, nanti aku ditutup parangan. Ini tuh loh. Iya. Ini nih, di apa? Dirasui, di, di. Tapi aku ada pertanyaan Sibat, lagi? Eh, tapi aku setuju loh. Teori Jeksi, evolusi kan? itu... Hah? Bisa sama jadi... Jeksi, kan? Iya, jadi kamu keren. Asli. Aku tiba-tiba pengikiran gitu loh. Enggak, aku serius. Teorinya burung sama burung gak mungkin bisa bersatu, men. Hah? Jantan, betina jantan nejeksi betina jantan lu udah capek nih konfirasi lagi ke dia lagi lah. gua udah kok mau nanya kakak kakak menurut kakak uh, bumi itu bulat atau datar waduh tapi lu ular aja capek nih ngapalah bumi itu datar apa bulat nah ini gua temen nih ini sih harusnya kita ketemu ya biar lebih membahas yang lebih, lebih intens bumi datar atau bulat? ya coba saya minta yang setuju bumi itu bulat mana? dua orang S. yang tidak yang setuju bahwa bumi itu datar berapa orang? saya pak kayak piring gitu loh pak ya. bulat tapi dia datar gitu setengah bola kan? setengah bola? Enggak ini ya Kak. apa? setengah bola? ini yang pakai bandung kalau nih kakejawa bandung <laughs> Setengah bola, setengah bola Setengah bola setengah bola, setengah bola bola Oke, sekarang sebelum saya jawab Saya mendengarkan dulu dari alasan kalian masing-masing Kenapa bilang bumi itu bulat dari Engie um, Menurut aku bumi itu bulat Karena aku percaya Gak ada manusia yang Sebenarnya aku tahu nih teori-teorinya Kenapa uh, ada berapa penganut teori Kenapa bumi itu datar Tapi aku percaya gak ada manusia yang Menipu satu dunia jadi uh, dia jujur. Oke. Okay. Oke. Okay. Hanya seperti itu? Mm -hmm. Korelasinya apa dengan bumi itu Bunda itu kan historicalnya? Oh Wajar. aku percaya kan aja. Aku percaya aja sama NASA apa yang dia kasih tahu ke aku. Oke okay, oke okay, aku percaya sama kamu gitu. Nanti kan hmm. kalau ujung ujungnya dia bohong, bukan salahku. Tetap salah dia yang bohong, bukan salah aku yang percaya Tapi kamu Masalah. hanya mengingatkan dari uh, yang sudah ada ya Iya Salah nasional Oke, okay. berikutnya Berikutnya Yang datar, yang datar? Okay. Matthew, Matthew. Matthew, Matthew Matthew, kamu kenapa? Jawabkan uh, saya, saya sebaliknya pak Saya percaya malah orang-orang di Apa yang di global ini tuh bohong pak Jadi kalau bilangnya itu bulat Sebenarnya enggak mungkin lagi bahas bumi datar bumi bulat, gue pusing. Iya, iya. Lu punya teorinya gak sih? Gak ada kan? Dia aja pusing loh. Anak sekolah. Anak sekolah. Tapi mau jadi kubur bebek. Gak ada. Aku Lapor. Lapor, ya. pak. Lapor pak. Apa nih kita? Tadi sih udah masuk sekolah pak ini udah mau hmm. pulang nih. Sayangkan kan. Nah, mem. Dalam Desember. Apaan lah kita koleks, semua, Ayolah ngopi-ngopi apa apa, saya ke rumah apa kita ketemu. Tunggu lagi nanti kalau pas Koreno oh, kita ketemu di warung ini, enggak. Ya, ayo rumah dong. Direk Jangan-jangan iya, nenek moyangnya ayam. Oke, okay. gimana? mana? Matthew, <laughs> Matthew silakan. Iya, Matthew iya, silakan. iya dan. Uh, tadi tuh saya sebaliknya, kalau kalau saya malah iya. percaya orang-orang yang sudah di atas Jangan, bisa ngasih teori-teori iya, iya, itu bohong gitu. Terus dia sebaliknya ya. Dia mengatakan bahwa itu adalah bohong. Hmm, banyak konspirasi yang dibikin doang gitu biar orang Nget. pada enggak ngerti Nget. aja Nget. gitu. Lebih make sense aja Kalo gitu datar, kalau kamu, kamu, apa kamu bilang datar tuh dari apa? Itu kan dari, cuma dari info. Yang kita rasain sehari-hari aja gitu. Kan datar bumi, bumi-nya. Keliling jalan. Hmm, datar Ternyata. karena kita bisa menapaki kaki kita kalau bulat iya. mungkin dong, karena pasti ada yang terbalik atau dong, apa. gitu lah. sesuatu yang lurus pasti agak-agak sedikit-sedikit di, lah gitu. Gravitasi matahari kamu percaya atau enggak adanya gravita, ma ma gravitasi matahari yang uh, memutari bumi? Atau bumi yang memutari matahari? Wah, itu yeah. itu sih matahari sih yang kelilingin bumi sih, pasti banget. Kalau yeah, matahari sama. yang mengelilingi itu gue sepakat. Itu, sepakat. Hmm? itu jadinya? <laughs> Oke. Okay. Coba yang berikutnya, <laughs> ada lagi udah cukup dua aja. Enggak dong, dia kan bisa sampai miring itu apa ini yang bagi temen. Jeksi, jengksi, bilang cuma bumi itu setengah apa setengah lingkaran lah. ini dia yang pakai bando, yang ngomong ya. aku ya? Siapa? Kenapa? Kenapa bisa berpendapat begitu? Karena itu tadi <laughs> salah satu prinsipnya sebenarnya bukan kita yang mengitari matahari atau bulan, tapi mereka yang mengitari kita gitu ya. Jadi berbalik dengan teori yang ada ya. Ya. ya, Ini kita bahas dari Ada dua Etimologi atau geografis Mau dibahas dari sisi apa dulu Anja. Karena ini berbeda Etimologi e adalah tentang istrotikal. Terjadinya peradaban manusia dari peradaban ke peradaban Mungkin dulu kita tahu namanya ada peradaban manusia pertama di dunia Ada peradaban disebut dengan dinosaurus Ada peradaban dengan makhluk-makhluk ciptaan apa Yang sebelum-sebelumnya kita rasakan peradaban modern manusia Itu dari segi etimologi tapi kalau dari segi geografis, geografis. itu masalah letak. di mana letak bumi berhadapan dengan beberapa planet-planet yang ada atau apapun. Nah dari kedua itu kira-kira mau lebih dahulu etimologi atau historikal tentang terjadinya peradaban dunia atau bumi. Geografis. Atau kita bahas dari segi geografis. geografis. Uh, mungkin geografis. bisa etimologi dulu Pak. Ya etimologi, etimologi. dulu Pak. Silahkan. Yang lain kita menikmati. Oke. Ingat. Manusia yang pertama turun ke bumi itu siapa? Adam. Adam. Sepakat semuanya? Mm -mm. Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Sebelumnya berada di surga. Kalau kita sambungkan dengan religi, karena aku berkeyakinan Muslim, mungkin berkeyakinan yang lainnya juga mungkin memiliki sesuatu ah, hal pengetahuan yeah. yang hmm. Saat dari surga. Kesendirian Adam di dalam surga akhirnya menimbulkan satu permintaan kepada Tuhan. Ya Allah, hamba tidak sanggup hidup sendiri. Walaupun semuanya serba ada kemewahan dan nikmat yang tidak boleh aku ingkari. Sungai dengan mengalir susu yang sangat bisa aku nikmati kapanpun aku mau. Rumputan yang indah, semua pemandangan yang tidak pernah aku bayangkan tapi akhirnya terlihat dengan mata. Semuanya sudah dimanjakan, tapi satu, aku sebagai manusia butuh teman. Akhirnya direkomendasikan dari tulang rusuk seorang Adam, terciptalah yang bernama Siti Hawa. Makanya kalau wanita jadi tulang rusuk, laki-laki jadi tulang punggung dalam keluarga. Ini udah biasa teori ini kemudian, karena berdasarkan etimologi dan historikal yang memang terjadi pada manusia peradaban sebelumnya. Oke, sampai situ, kemudian karena sesuatu hal dia memakan buah kulbi, yang suatu yang dilarang akhirnya diasingkan, ditergelincirkan Adam dan Hawa di dua daerah yang berbeda. Tahu di daerah mana aja atau di negara mana aja sekarang? Tahu. Ada yang tahu atau enggak? enggak. Kalau jadi segera negara sekarang kayak enggak tahu deh. Miril, <laughs> itu adanya di India dan di Jeddah itu dua, dua titik tempat yang di akhirnya diturunkan. Nah, pada saat itu peradaban manusia itu memang sempat ada kekosongan setelah peradaban dari Nabi Adam dan semuanya. Terjadilah peradaban dunia dengan kekosongan. Tidak pernah ada penjelasan kalau kita tarik dari segi religi, maka jawabannya adalah wallahu alam bisawab. Kalau dari segi religi, semua hanya kekuasaan Allah yang tahu dengan segala semua ciptaan dan penciptanya. Dari sisi religi kan gue bilang. Dari segi dari segi etimologi dan religinya. Tapi kalau dari segi kita geografisnya ataupun etimologinya, peradabannya. Setelah dunia kita yakin akan ada peradaban manusia yang dikosongkan setelah itu yaitu adalah peradaban peradaban dinosaurus yang mungkin tahu rex apa dan lain-lain nah peradaban-peradaban ini yang memang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan untuk kita dari mana kita bisa membuktikan peradaban ini terbukti adanya purba-purba hasil peninggalan dari binatang-binatang yang, yang ada dinosaurus, prekagan saurus, prekagan traurus dan semua Apa? jenis ini itu. Ada, ada itu hewan-hewan <laughs> yang itu pada zaman itu semua rata-rata besar-besar semua besar besar karena pada waktu dulu kita gitu, ini gitu, gitu. manusia itu itu akan pasti mengalami gede. pengerucutan Peng awalnya gitu. mang iya serius nggak gue ngobrol serius sama lu ini gue serius gitu. Gitu. Gitu. <laughs> manusia itu ya awalnya semuanya itu besar besar semuanya kenapa binatang itu juga besar karena kita juga semuanya besar ini nanti akan akan akan mencakup ke geografis ya nyambung dari oh. etnologi Oh jadi Wah, dulu anjay. manusia tuh nggak naik kuda tapi naik dinosaurus pasti Sa karena dulu oh, jadi itu itu ada. Regenerasi dari yang ada, regenerasi dari yang ada, kenapa saya bilang seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri bukti-bukti autentik dari tulang belulang yang memang telah oh, ada, nyampe. itu ada buktinya. Karena manusia itu yang paling kita pentingkan adalah fakta. Misalnya muncul selalu mempunyai kasus hukum bermasalah dengan orang lagi ngejelasin, jago-jago ya malah mau diramal ramal, mau di tapi kenapa gak ditemuin ya tulang manusia yang ukurannya besar gitu loh aku pernah denger kayak juba ada ditemuin juba makamnya yang ada terus aku gak nemuin gak ada yang kayak share tulang-tulang manusia yang besar gitu ada, penemuan tulang yang besar itu. Maksud mengerti Eh, teman lagi Bisa oh. <laughs> Guru kita lagi FK guys. Sabar ya. lagi mau, apa -apa. mau pasang softline Tidak. kan?